you Hitungan 3, 2, 1 Action, action, action Oke, ini saya perkenalkan namanya Abang Upil Ini adalah momen dimana kami ingin memberikan kejutan kepada Rati Dan yang cantik ini namanya Rati direkam datang! direkam. datang! ngasih datang! Kalau yang ini jangan ditanya Semua orang tahu dia ulala oh, Cilup! Saya ingin mencukai cinggu ekstras Bencong! Bencong! Bencong! Bencong begal kok! Dan yang ini teman saya yang sangat sabar namanya Fuyu Hai. <kosok> oh, Tapi kaget dulu oi. Ininya dikunci. Iya. Nah, ini, ini. Mati mamang ini. No. Oh. Astaga, astaga ada orang gak sih dikira maling wah apa nyu <tuk lansi> <tuk lansi> my my god lilin kejatuh pemirsa oh my god terasi <tuk lansi> Mereka menurut saya Nes tadi kerepam, Nes campak, Alkit Alkit ya, Alkit ya, wih, Tadi Nah, kalau yang ini namanya Babang Bewo. Jangan macam-macam, nanti di kulit Dimas, bagaimana bantuan. sakit? Dimas tuh hampir Apa <laughs> itu? <Iterakum, laughs> yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, enggak keluar? yuk, sih yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, ada yuk, yuk, yuk, Isu? Eksa sudah Beli... sudah sudah ini Kepula. ini. Kaya. Eh, ketahu, ketahu, ketahu, ketahu, ketahu. Aduh, capek, oh, oh, adil -adil oh. Gak bisa, gua mau Rusak belnya. Iya, ya. Yeah. Meong, meong, meong. meong. <laughs> adil, adil. Aku dari tadi tuh mencet bel dari tadi. <susur> Yameong. <serion> Ketik-ketik menunggu. Orangnya mana sih? Tidur kali. Enggak mungkin lah. Tidur Aduh. BBM enggak sih? BBM-nya. Caknya dia ini pura-pura enggak -pura tahu deh. Dia sengaja jambu bus baru buka kan. Ketok dia. <sih> Jendela-jendela. Besma e. Ayo, Phi. Kami ma kami manjat juga dah. Motor apa? Motor Honda. Dia Ini keluar bang sakit. Hah? ada ya? Kawsaki ke sini nah, Ada motor yang biasa Berarti keluar dia ya, Masa? Dia jadinya. Dia jadinya, nyoyok. Telepon BBM dia ya? Oh. Eh, telepon lain mbak Video call <tuk> <tuk> uh, <sudah>. Ayo rati Bisa <tuk> Cepokat Tidurnya nyok banget Ayo rati <tuk> Tadi, juga Mau Kesini. Ah, ke sini nah, tidak, Pak. langsung semuanya tidak tidak apa, -apa. Satu. bisa. Oh, 5, saya bisa. <laughs> satu bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, nengok Bisa, nengok Nah, taruh di Mas tadi kayak gitu. Pegangan tangan kau dulu Awas dagu kau. Awas dagu kau? robek pula, Salah, salah. langsung nih. Situ, Bisa Tidur pula ada kayu dia. tapi dia samar-samar. Iya Sah. Apa yang terjadi? Tokonya paksaan. apa ini? Allahu Akbar. di Amerika gitu. Sini Apa dia seming kelihatan deh cahayanya. Sa. Dua orang ini Adeknya di sini juga, yuk hidup, di depan TV. Di kedok. One hour later. Buka, buka baru happy birthday, happy birthday, Exa happy birthday, ya jadi suantan? cuman gitu, ya, gitu loh allohu akbar bisa gak sih ini? masukkan sih gue Fotonya belum Bagus aku sudah Tep Dan ini namanya Eksu Inilah keceriaan kami Menyambut ulang tahun Eksu di rumahnya saya juga cinggung, ya. juga cinggung, juga cinggung, cinggung, cinggung, cinggung, cinggung, cinggung, cinggung, cinggung, cinggung, Exa, alamatku Taika, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, ulang tahun, ulang ulang tahun, ulang tahun, ulang tahun, ulang ulang tahun, anak-anak tambang Unsri semester atas, semester atas yang, teman, yang mengejar mengejar target tambah ya, tar, saat ini nggak kan Hah. Saya mencukup, ayo yuk. <laughs> Yung Ayuh, jang, jang. Yung Selamat datang